Halo semua, selamat datang kembali. Saya Rehan, dan ini waktunya Kode FKS. Di episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu spesial. Beliau ini salah satu bisa dibilang mentor saya. Kita langsung panggilkan Kang Singgi. Halo Kang Singgi. Halo Gimana kabarnya? <laughs> alhamdulillah, gimana? Kang, segi keluarga, alhamdulillah, baik -baik. Baik, baik, saat, saat situasi kita. ya masih bisa makan, nikmat. Alhamdulillah, <laughs> alhamdulillah. alhamdulillah, itu bener <tik> <hair> luar biasa. Udah lama banget, kita changer? kan? Gimana, Cianjur? Alhamdulillah, lama. <laughs> Udah lama <tik> banget, gak, gak ketemu. Eh, apa yang terakhir coba ketemu? Kapan ya? Waktu akikah anak Kang Singi gitu yang pertama. 2000, 2019 berarti. Iya bener Sebelum COVID tahun yang lalu. <laughs> <laughs> <tuh>, yeah. aduh, ya apa-apa. Yeah. kejaga terus ya Betul. Mungkin bisa perkenalkan sedikit intro buat Kang Singi. sama saya Singgi, saya dari Cianjur juga, sama kayak Raihan. Bangga banget sebutnya Raihan, udah rutin sekarang buat podcast. Terus explore di banyak sempat, itu kebanggaan sendiri gitu ya. Terus saat ini saya kompon dari Pulitan, dan juga sebagai Scrum Master gitu ya. Dan ya gitulah. lah. <laughs> Semuanya. Luar biasa. Dan WFH sekarang ya. Bener, Kang. Gini nih, kan Kang Sengi ini sekarang bekerja sebagai Scrum Master. Gimana sih perjalanan pertama Kang Sengi? Mengawali karir? Apakah udah dari dulu emang udah target pengen jadi S SRM gitu? Atau udah? Atau dulu pernah ngoding juga? Gimana sih ceritanya? Ah. <tuh> Kamu kan udah tahu ya, ngapain aja lagi. <laughs> ya, dulu saya juga programmer sama. Lebih ke multimedia, terus ke Java. terus saya ngoding tuh 2013 kayaknya. Udah lama banget ya. Terus dari 2013, karena niatan pengen bisnis sendiri. Jadi beralih, jadi PM, project manager ya. Terus... Uh, ya jadi bisnis lah gitu lah sampai 2016 2016 kalau Scrum Master sih baru tahu di 2017 ya, sebetulnya pas ngebentuk tim pertama sama Rehan itu waktu itu ya Rehan ya gitu. dari dulu yes, namanya ada item. jadi IT Manager di sana terus uh, ngebentuk tim baru yang di Cianjur ada enam orang yang waktu itu ya eh 5 ya ada Rehan, eh uh, Anggi ya. terus eh uh, lagi tuh, Ridwan, Isan, ya. terus eh uh, aduh kok oh, saya lupa, Mas. Coba ya. lagi ya dua lagi. Ya, sama Yusuf dulu. Yusuf sama satu lagi sih. Garsa. Garsa. Nah, jadi hmm. tim dulu dibentuk tuh. flash pertama di sana baru tuh uh, saya nyari approach uh, manajemen tim yang di mana timnya itu tidak ber, tidak apa ya sebutannya itu tidak ketergantungan dengan um, menunggu perintah atau menunggu keputusan dari atasan dan di mana metodenya bisa ngebantu tim berkembang. Dari waktu-waktu, ke waktu. jadi tidak tidak sifatnya yang uh, hanya bersifat bisnis oriented atau bersifat produk oriented, tapi mereka setiap waktunya ada pengembangan, gitu. dan waktu itu approach yang dipakai adalah scrum. Gitu. dari sanalah mulai memperdalam scrum, uh, professional of scrum master, thesis juga scrum. <laughs> jadi uh, sampai sekarang ya di scrum. Gitu. Seperti itu, sih, Luar biasa. Jadi, ya yeah, gitu guys. Tadi, uh, emang bener sih Kang Sing ini luar biasa dulu. Sebagai produk owner juga. Kita sering mabar juga. <laughs> produk owner ya, teman mabar ya. Apalagi, Sok. <laughs> <laughs> Gokil. Gak ada lagi sih produk owner yang kayak Kang Sing. <laughs> <laughs> ya kan, kan. kebutuhan ya, itu juga lagi explore gitu kan. Kebetulan waktu itu kan kerus apa kantor kita kan belum ada orang yang paham mengenai teknologi atau paham pengembangannya gimana, jadi masih one man show dulu gitu. Jadi setelah itu baru di uh, apa yang sebutan itu dibimbing supaya ada di internal jadi product manager atau product ownernya. Terus teman-teman juga bisa gerak dari permintaan product owner, analisis dan kritisi permintaannya seperti apa. Udah deh itu kan dua tahun ya 2017-2018 gitu ya itu udah deh kita udah nih tapi so far sampai yang kebentuk itu bisa kebentuk ya benar luar Oke. biasa Dan sekarang juga masih ini aktif di ini nih kode politan salah satu co nya Kang ya, ini. Alhamdulillah Iya. iya Alhamdulillah kode politan kan itu mimpi ya jadi kalau sifatnya hal yang berurusan dengan uh, mimpi uh, belajar dan sifatnya ada apa ya dengan ini saya memberikan yang lebih banyak lagi dibanding dengan apa yang saya butuhkan gitu. gitu. Jadi kalau emang cariable bisa kamu buat bisnis sendiri dan kamu bisa mengeksplor bidang lain ya let's, silahkan dilakukan aja gitu. tidak ada halangan gitu yang Penang penting transparan gitu semuanya gitu. Luar biasa gitu, ya. Kang sini juga punya podcast ya sekarang juga. Podcast sudah lama banget itu 2020 <laughs> terakhir saya maintain. 2020 <laughs> itu podcast, podcast. Lagi kan setengah aja. Belum-belum, belum belum kuat niatnya untuk membuat lagi. Belum yeah, buat lagi. Kan. Kemarin kan lebih ke iseng Waktu kosong ah ketemu siapa nih ngobrol gitu ya gitu. sekarang sekarang mal agak susah nih waktunya agak susah apalagi udah punya anak dua ya, susah. Yes. Allah, ya. Nah gini gimana sih Kang Singi ini kayak kayaknya sekarang ini tuh asik gitu yang memutuskan buat untuk eh uh, saya kayaknya di Scrum aja deh gitu itu gimana sih hmm. dan apa sih sebenarnya Scrum ini tuh mungkin ada teman-teman okay. di luar yang belum tahu atau ya, okay. yeah. disklaimat dulu kalinya. saya bukan seorang ahli banget soal Scrum gitu ya saya hanya melihat Scrum can help then I do it with Scrum gitu. dan kebetulan sekarang emang karena by experience based on eh um, pendalaman juga ya, tapi di diskram gitu. Sebetulnya kalau Scrum sih salah satu approach aja, gitu, bukan berarti it's the best approach, uh, apalagi soal software development ya. Uh, salah satu pendekatan dan kerangka kerja yang bisa teman-teman terapkan di mana membimbing teman-teman untuk terus bisa iteratively uh, improve. Gak cuma di produk tapi juga di individu sama timnya gitu ya. People process tools dan sebagainya bisa teman-teman lakukan rutin dengan segera. Jadi dia hanya mengatur atau mengontrol apa dan agendanya harus seperti apa, tapi di dalamnya misalnya teman-teman cara ngobrolnya, teman-teman mau tools apa itu tidak diatur. se nah, seluas itulah, maksudnya se Sebebas itulah scrum. Gitu. Jadi dia lebih menekankan gimana kita bisa fokus dalam waktu pendek, menyelesaikan sesuatu, dan membawa dampak baik itu ke customer-nya, ke timnya, ke perusahaannya, dan juga ke bisnisnya. Jadi approach-nya adalah uh, ide yang besar itu tidak, di, tidak dimulai dengan langsung besar, tetapi dimulai, coba aja dulu, cepat dulu, selesaikan dulu baru setelah itu uh, belajar, apalagi yang harus dilakukan berikutnya gitu. gitu sih. Tapi Scrum lebih cocok di frameworknya buat teman-teman terbiasa punya habit untuk terus belajar gitu sih. Untuk terus berkembang gitu. Tujuannya di sana. Gitu. Ada lagi kan, apalagi selain Scrum. Gitu. Scrum karena Scrum itu framework, dia bisa diimplementasi misalnya dengan uh, action Programming, dengan Gherkin, dengan cash track development, peer development, apapun approach yang bisa digunakan untuk membantu teman-teman dalam delivery produk. Jadi dia hanya di bagian luarnya aja. Oke, okay, setiap Senin, Selasa, Rabu, oke, okay, dua minggu, oleh setiap hari kita ngobrol. Tapi jangan sampai misreading. Itu jadi event yang gitu-gitu aja. Enggak. Semuanya ada tujuannya dan semuanya perlu tahu. Kalau misalnya ternyata enggak, enggak ngerasa ada manfaatnya, Pertanyaanin berarti harus diperdalam lagi penerapan scrumnya, gitu. Gitu sih. Oke. Oh, ya Jadi emang scrum ini like udah udah booming ya, udah trending di mana juga udah pakai scrum gitu, startup startup. Sejauh dan, ini ya. Dan uh, siapa sih atau apa sih yang biasa disebut orang yang menjalani Scrum, scrum Master itu kan? Hmm, scrum Master itu salah satu peran yang ada di Scrum Guide sih sebetulnya. Jadi ada Scrum Master, ada um, Product Owner sama Developers dari Update 2020 ya. Bukan lagi Dev Team, bukan Developer Team, development team tapi Dev Developers. Jadi pada dasarnya itu sebutan atau peran yang di butuhkan untuk skramp berjalan gitu. Kalau misalnya master masternya siapa? Apakah Scrum master harus jadi di perusahaan juga sebutnya Scrum master? Tidak perlu, tidak harus. Apakah produk owner di perusahaan juga harus ada produk owner? Tidak perlu, tidak harus. Dan satu lagi, apakah developers di kantor juga harus ada role-nya developers? Karena di kantor adanya cuman website developer, atau website engineer, uh, backend engineer misalnya. Terus sama lagi? Um, mobile-engineer Android mobile-engineer engineer IOS ya, kan? hmm. ya itu adalah developer sebetulnya gitu kalau di cool. sebetulnya. jadi kalau misalnya sebutnya Scrum Master harus aja semester. bisa jadi bisa jadi misalnya tech lead atau head of engineer berperan sebagai Scrum Master ketika kita menerapkan Scrum atau ketika product owner disebutkan bisa jadi dia hmm. adalah marketing bisa jadi dia adalah product manager yang jelas paling discrum disebutkan misalnya seorang SM itu harus capable apa seorang yang berperan sebagai PO itu atau product owner harus mampu apa terus um, dev juga sama harus mampu apa gitu sih gitu. jadi sebetulnya role nya bukan tidak serta-merta harus, men, harus menjadi uh, secara de, de jure dan de facto disebutkan sebagai role di perusahaan. Tapi kalaupun disebutkan, itu akan cukup membantu. Kalaupun enggak, tidak masalah. Tapi yang jelas, implementasi scrum-nya diwajibkan. Harus ada tiga role itu. gitu. Jadi beda ya. Ada yang sifatnya secara or, secara organisasi Bisa jadi organisasi menyebutnya agile coach, misalnya. tapi jadinya dia ada scrum master yang no worries, ya. Pakainya scrum. Bukan gitu. Jadi dia nyebutnya nggak ada nggak ada produk owner, ada namanya produk manager atau project manager atau business owner Silahkan, tapi ada set of skills yang diperlukan menjadi PO dan dan Dev itu. Gitu. Iya ini daging banget sih. Daging semua. Ya, ya. jangan pakai jangan lupa pakai sayur. Jangan <laughs> panas perut ya. <laughs> Jadi uh, terus misalkan nih kita pengen mendalami jadi Scrum Master apa hmm. aja sih itu Kang yang perlu disiapin gitu, buat teman-teman? Ya. ya gampang kok tinggal dipelajarin aja <laughs> tapi ada tips atau mungkin ada, ada istilahnya seorang Scrum Master itu uh, ada beberapa pitfall kalau misalnya jadi Scrum Master yang pertama Uh, perlu diketahui, mungkin menurut saya scrum is not the best, tapi silahkan sebagai jadi bukan peran sebagai SM-nya, bukan saya scrum Master enggak, tapi jiwanya skramaster itu sendiri harus teman-teman punya. Jadi di sini adalah um, gimana ya? Kalau misalnya dev dan produk misalnya mereka langsung terjun ke pekerjaan yang berdampak langsung dengan produknya. Langsung kelihatan yang kerjaannya iOS, kelihatan di akhirnya seperti apa, di weekend, kelihatan seperti apa. PM juga sama, atau PO juga sama. Dia mendesain, atau merancang, dia UX uh, research dia survei, dia gather feedback. Terus, semua forming, apa ngebentuk ideas-ideas, uh, jadi backlog, terus dikerjain sama teman-teman. Jadilah produk kita itu yang. Uh, secara mechanical itulah peran yang langsung berhubungan dengan produk dan langsung berhubungan dengan dampak keputusan. Kalau Scrum Master adalah peran yang sebetulnya sulit terlihat, gitu ya, dalam materi uh, Ada yang berpikiran bahwa Scrum Master just for only Scrum, gitu. jadi hanya mengingatkan dan datang di setiap sesi. Gitu. Kenapa harus ada Scrum Master kalau hanya itu aja kerjaannya. ya? Gitu ya. Sebetulnya Scrum Master adalah ngebantu teman-teman ngebentuk budayanya di tim. Ngebantu teman-teman bisa lebih matang lagi dengan pengembangan berikutnya. Pengembangan dalam hal ini bukan pengembangan softwarenya ya. Bukan berarti Scrum Master itu paling jago soal software development gitu. Enggak, bahkan dia nggak, bahkan bisa jadi nggak tahu sama sekali gitu. Tapi Scrum Master lebih condong ke people person gitu. Dalam artinya tuh dia lebih condong gimana cara ngebuat lingkungan kerja kita spesifiknya misalnya di software development itu kondusif kondusif dalam artian bukan hanya sebagai uh, orang yang bisa memberikan apa ya sebutan itu, celah untuk terhibur, tapi juga memberikan uh, apa ya sebutnya itu, memberikan tempat supaya masalah bisa diselesaikan tapi bukan diselesaikan oleh kerama seperti Cuma, sekarang master ini ngebantu, ngebantu timnya supaya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau istilahnya itu mungkin ada coaching ability, gitu. Jadi, gimana sebagai faktor untuk mengkritisi apa yang sudah dilakukan, faktor untuk mengkritisi apakah kita itu tidak bisa, karena memang tidak bisa, atau belum mencari tahu aja untuk bisa, Saya jadi seperti itu, gitu loh. jadi kalau disebutnya scrum master aja ya. Kalau misalnya teman-teman scrum udah bisa scrum-nya mechanical, udah berhenti dong karirnya gitu kan. Tentu nggak, gitu. Kalau misalnya di timnya udah matang, terus teman-teman sebagai people person itu udah merasa bisa memberikan pengaruh ke tim baik itu cara mereka diskusi, memberikan pendapat, transparan, bisa mendengarkan gitu ya. Jadi tidak mau melulu jadi orang yang paling jara tapi bisa menjadi bergerak sebagai tim ya bisa jadi scale master juga bergerak ke misalnya nih ada masalah di stakeholder atau masalah yang berhubungan dengan uh, hierarchical communication, misalnya. atau enggak ini ada yang perlu dikembangin lagi nih nah, scale master bisa masuk ke sana tapi bukan sebagai decision making tapi sebagai sebutannya itu adalah influencing gitu. jadi sifatnya uh, saya tahu ini loh, menurut, dan ini sebaiknya mungkin akan A, B, C. Menurutmu gimana? Jadi, influensinya seperti itu. Jadi, bukan orang yang, uh, pokoknya kalau nggak ada dia, nggak akan selesai deh. enggak tapi ngebantu untuk, oke, okay, coba dibahas lagi masalah tadi seperti apa, idenya seperti apa, apakah cara ini baik, apakah cara ini nggak baik, masalah itu lebih di sana. Posisinya itu kayak, katalis jadi apa ya sebetulnya itu katalis tuh, penghubung, bukan penghubung ya sebetulnya itu. Uh, seseorang yang bisa membantu uh, terbentuknya lingkungan yang kondusif itu aja misalnya ada yang butuh untuk cara untuk ngobrol gimana sih selama itu bisa bantu atau bahkan misalnya selama misalnya punya keahlian tertentu misalnya ternyata skala ternyata sebelumnya adalah seorang product manager atau product owner dan ada PM baru bisa jadi dia ngebantu juga untuk oke okay, mungkin ada akan lebih baik kamu seperti ABC ya, jadi seperti ngomentoring nge coaching memfasilitasi juga bisa. Cuman ada satu kekurangannya agak susah skala master untuk sifatnya career developer ya. Karena dia adalah katalis jadi agak susah kecuali emang perusahaannya menentukan uh, role itu jadi role tercatat dan menjadi role yang misalnya ada Scrum master ada kejel coach ada senior video coach ada manager Agile coach gitu ya. ternyata manager Scrum master gitu school master tapi ada manager lucu juga sih ya itu seserah itu kan lebih karakter cuman kalau secara Scrum master itu jadi apa ya ya nya di perusahaan itu sendiri tapi ya overall perajas Scrum master itu ada di tengah-tengah semua orang gitu Tujuannya di sana gitu. ketika ya, ada sih. ya, ketika <laughs> ada chance. Oke, okay. contohnya kayak waktu itu Rehan waktu kita dulu. Oke, okay, S.M. ngapain ya? Oke, okay, selain ngajarin Scrum-nya, tapi nggak ada perannya kosong, nggak ternyata nggak ada produk ownernya gitu ya. Saya diperoleh owner dulu gitu, misalnya saya waktu itu di luar owner dulu gitu karena butuh ngecontohin dulu, butuh ngasih tahu dulu ke yang akan jadi PO-nya nanti gitu. ABCD caranya maksudnya gimana? Kamu meminta sesuatu ke pindah seperti apa gitu. Sejilan apa yang diperlukan supaya mereka paham yang mau dikerjakan gitu. Kayak gitu. Jadi selama bisa ngebantu baik itu tim ataupun skillnya gedenya ada organisasinya itu sendiri ya, sekarang Master siap bantu di sana gitu. Kalau memang punya capability gitu. luar biasa daging ini. Jadi, lebih ya, ada gini. people person gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Oke, okay. ini mungkin waktu mepet juga, santai. Waktunya habis <laughs> ya, mungkin nanti. Atau apalagi kita, kita apa? buat part duanya. Emang kalau ngobrolin okay. topik yang keren kayak gini tuh, perlu waktu yang panjang. Singkat aja, apa yang dibutuhin untuk sekarang buat teman-teman pendengarnya? Father, nah itu ya. mungkin nanti ke kedepannya kita bahas lagi. Scrum lebih detail gitu, Kang. Ya boleh, mau bahas soal bisnis dan startup atau entrepreneurship juga boleh. Ayo, iya nah. sih, <laughs> boleh, kasih boleh, banget, boleh, ya. boleh. Iya, makasih mampir. banget nih, Kang. sini udah mampir di kudapes, hmm. ya, sukses terus di I amin. Mean, Kang, Kang singgi juga sukses terus, hat selalu. Mm. Oke, okay, so that's it for today guys. See you next episode. Berahman, sehati and salam. Peace, bye. -bye. Assalamualaikum. And salam.